Assalamualaikum teman-teman Ayo kita mencari harta karun lagi Wah wah wah, wah Apa itu teman-teman Ada kardus Aku penasaran Apa isinya ini mainan ya Wee. Oke Ayo teman-teman Kita buka Kita ambil gunting dulu Mau kita gunting Mau kita buka Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, teman-teman. Like dan komen, oke. 1, 2, 3. Oh, masya Allah, beneran harta karun, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, Mainan warna-warni banyak sekali, teman-teman. Kita perlu wadah yang besar, ayo ambil wadah, teman-teman. Wah, wah, wah, ada mainan ikan berwarna merah, teman-teman. Ini bisa menyala, ini. Oke kita ambil ikannya Kita simpan di bak Bagus ya teman-teman Oke Oke Kita simpan Selanjutnya ada apa Wah wah wah Wadidaw wadidaw Ada mainan gerobak es krim Besar sekali teman-teman Jumbo Gerobak es krimnya warna hijau Wih wih wih Aku suka sekali teman-teman Ini mainan es krim es Yang aku pengen teman-teman Kita masukkan Bak teman-teman Kita simpan Selanjutnya ada apa teman-teman Wah wah wah Wih Ada mainan buah-buahan teman-teman Ada macam-macam buah Ada jeruk Ada stroberi ada semangka, ada apel, ada pisaunya juga, ada keranjangnya, bagus sekali teman-teman, aku suka, oke kita simpan, selanjutnya ada apa, wih, wih, wih, wih, wih, apa ini teman-teman, ada mainan kasir-kasiran, warnanya wow. biru, bagus sekali teman-teman, ada makanannya, ada uang mainannya, Oke teman-teman, ada makanannya burger, ada burgernya ada kentang gorengnya. Bagus teman-teman, aku suka sekali. Ada wadah minumannya juga, ada jajanannya juga. Oke, kita simpan ya teman-teman. Oke sip, selanjutnya ada apa lagi? Wih wih wih, apa ini teman-teman? Ada kue tar, warnanya. Teman-teman Bagus sekali Ini bentuknya bulat Ada pisaunya Ini bisa dipotong teman-teman Tuh ada permennya juga Oke simpan Mari kita cari, Mari kita cari lagi Ada apa teman-teman Wih Ada Mainan makanan ada apa aja teman-teman di sini? Ada coklatnya, ada es krimnya, ada minumannya, ada apa lagi? Ada kentang goreng, ada roti bakar dan ada pizza. Bagus sekali teman-teman, aku suka. Markicar, markicar lagi. Apa ini teman-teman? Wih, wih, wih, warnanya pink. Ada mainan anak perempuan. Ada sisirnya, ada jepitnya, ada make upnya, ada pengering rambutnya, warnanya pink, ada telurannya, Sip sip sip Kita simpan lagi Sudah penuh teman-teman Kita cari lagi marki chan Marki ada minyaknya, ada apa ada teman teman ada mainan berwarna pink ada make upnya ada untuk dandannya teman-teman Selanjutnya apa ini? Wih, wih, wih Ada mainan pancing-pancingan teman-teman Ada banyak ikannya Ikannya warna-warni teman-teman Bagus ya teman-teman Ada bayi hiunya Ini bagus sekali untuk mainan Kita nanti teman-teman Kita simpan Ada ya, apa lagi nih? Gui, gui, gui, gui. Ada mainan lagi, mainan alat kebersihan supaya rumah kita cantik. Teman-teman, ada sapu, ada serokan, ada alat per, ada mesin penyedot udah bagus. Teman-teman, aku suka, ada ember warna kuningnya juga. Waduh, kita simpan. Wi udah habis. Wah, masih. Satu teman-teman, oh ada baterai ini untuk mainan. Oke, kita ambil. Sudah selesai. Aku sudah dapat banyak harta karun, teman-teman. Aku mau mainan dulu. Sampai jumpa ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, share video ini. Makasih.